Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot ya, Saya singgah jalan-jalan, saya duduk di halaman rumah saya Dimana saya kasih aksesoris payung-payung Bali dan beberapa pohon juga dikasih kain kotak-kotak ya Supaya pada masa pandemi ini kita serasa liburan Karena liburan memang penting untuk family time, waktu untuk keluarga membangun relasi Karena itu saya memprovokasi keluarga-keluarga untuk punya family time Waktu bersama keluarga Lupa kita tiap hari juga namanya keluarga kan sudah bersama-sama Iya di rumah Aneka pekerjaan stres Maksud saya family time adalah waktu kebersamaan yang menyenangkan Entah nonton bareng, kuliner bareng, dan mungkin ada baiknya juga menyediakan waktu untuk libur bersama. Saya mau bercerita sebelum pandemi, kami sekeluarga pergi ke Dieng di Jawa Tengah. Adalah dataran tinggi di pegunungan. Udahnya sejuk sekali, bahkan pada pagi hari, pada bulan-bulan tertentu, seperti ada kayak embun yang yang mengeras menjadi seperti es. ya Karena emang datarannya cukup tinggi. Di sana ada banyak candi, menjadi sebuah kawasan dengan Nama-nama tokoh-tokoh Mahabharata pewayangan Yang pasti adalah kawasan Dieng itu banyak kawah yang aktif sehingga memang mesti pakai masker kalau mendekati lokasi tertentu, ya, bukan karena COVID, tapi bau belerang. <guluh> ya, tapi kalau nggak deket banget, ya, lepas maskernya untuk foto-foto. Dan memang sebenarnya ada jarak yang tidak boleh terlalu dekat. Tapi memang itu di kawasan yang kawahnya baunya cukup menyengat, jadi nanti lebih bagus, lebih enak kalau menggunakan uh, masker. Saya sudah beberapa kali ke Dieng, ya, selain ada kawah, ada candi, ada juga telaga, ya, danau, ya, kecil telaga, telaganya ini telaga warna karena apa? karena warnanya bisa ke hijau-hijauan, ke biru biruan kadang ke coklat-coklatan karena mineral yang ada di dalamnya terkena sinar matahari, sehingga pagi, siang, sore warnanya kadang bisa berbeda. Bahkan dari spot tertentu, ya karena faktor pantulan cahaya itu menjadi berbeda. Saya sudah beberapa kali ke Dieng tapi menarik ketika bersama dengan anak-anak, dimana anak-anak saya sudah mahasiswa waktu itu, ya yang satu malah udah bekerja, apalagi era milenial ini, dimana anak-anak itu senang sekali yang namanya lokasi-lokasi yang Instagramable. Tempat-tempat yang tadinya nggak dikunjungi dikunjungi dikunjunginya pun ada spot-spot baru karena mereka mengeksplorasi jadi ketika saya pergi dengan anak-anak mikir papa ini kan danau di sini ya oh, kawan di sana ya di sana ada bukit kalau fotonya dari atas bukit pasti bagus videonya Pak <laughs> dari atas bukit naiknya itu gitu Ya udah sampai sini tanggung Pak, tanggung. Ada istri saya udah mikirnya deh, gue nunggu di kafe aja deh." Gitu. Nunggu di warung. Ya, bilang enggak seru dong gitu ya. Akhirnya, "Ayo dong, kuat-kuatin, pelan-pelan dah." gitu. Akhirnya ya kami sama-sama sekeluarga naik ke atas bukit itu ya, mencari spot yang bagus dan memang tidak menyesal ya. Nah, waktu saya pergi tidak dengan anak-anak kami nggak sampai ke spot itu gitu tapi namanya anak itu kan zaman sekarang lagi waduh bener ah sampai di puncak bukit ada batu-batu dan melihat ke bawah telaga warna yang selama ini saya sudah lihat berkali-kali dari sudut view yang berbeda waduh itu itu menarik sekali yang saya mau ceritakan di sini adalah bahwa ketika kita pergi dengan anak-anak maka kita harus menjadi teman yang menyenangkan bagi mereka sehingga akhirnya mereka punya pengalaman pergi sama papa asik juga pergi sama mama asik juga ya jangan misalnya kamu tuh foto melulu narsis melulu <laughs> ya, memang memang zaman sekarang gimana kalau gak narsis rugi dong udah pergi jauh-jauh gitu jadi kalau perlu malah kita gitu, jadi tukang fotonya sini papa potretin begitu ya agak bagus pak gitu ya bagus lah bukan yang motret yang agak bagus yang dipotret kenapa karena yang dipotret belum terbiasa bergaya di depan ayahnya ya kan jadi gayanya kaku tapi kalau kita kita teruskan jadi teman yang asik nah mereka lama-lama bisa berani ber melompat itu kadang-kadang ya kalau kami pergi sekeluarga kadang mereka lebih seneng kakak adik gitu kakak ambilin foto saya dong <laughs> kalau papa yang ngambil nggak bagus gitu. Saya menafsirkan Bukannya kalau Papa ngambil gak bagus Kalau yang ngambil papanya Anaknya gayanya kaku Kalau sama kakaknya jawa, wuh, gitu. Wah, dengan aneka gaya Dicoba-coba Nanti yang jelek didilitin Dapat yang paling bagus Kita pun bisa juga Menjadi peran seperti itu Kalau misalnya pergi hanya bertiga Dengan anak Gitu ya, mau gak mau nah, Gitu ya Kita mencoba Menjadi teman Menjadi sahabat karena kalau anak itu usianya di bawah 6 tahun kita ini seperti gembala yang punya otoritas ya memberikan teladan dan punya otoritas ya, seperti raja bahkan anaknya 6 sampai 12 tahun kita menjadi gembala dan guru yang mengajar yang menjawab pertanyaan anak waktu anak bertanya kenapa kenapa kenapa karena karena karena gitu di bawah enam tahun pokoknya nurut ya enam 6, 6 sampai 12 nggak boleh pokoknya di atas 12 tahun kita berganti peran harus menjadi sahabat mereka karena anak-anak di atas 12 tahun itu mengikuti sahabatnya. Bajunya merek apa, HP-nya merek apa, makan di mana. Waduh, itu yang mempengaruhi sahabatnya. Maka kalau orang tua tetap menjadi sahabatnya, orang tua bisa mempengaruhi anak, -anak remajanya dengan cara menjadi sahabatnya. Dan membangun persahabatan yang alamiah, natural, dengan cara family time. Mau ke Dieng, mau ke Puncak, mau ke Kebun Teh Di Dieng juga ada Kebun Teh. Jadi lengkap sudah dieng ini ya. Ada candinya, ada kawahnya, ada danonya, ada kebun tehnya. Bahkan sebenarnya ada yang menarik yang waktu itu kami gak sempat ya. Yaitu ke Gunung Prau. Harusnya nginep aja, gak usah jauh-jauh dari Dieng. Ya, karena ada juga Monosopo hotel yang bagus-bagus. Kalau di Dieng ada juga, ya lost man, hotel-hotel melati, hotel dapet kecil. Tapi oke okay lah, menurut saya, berarti untuk di situ supaya nanti ke Gunung Peraunya, ya itu puncak gunung gitu ya, itu udah nggak terlalu jauh lagi, jadi bisa nginep satu malam paling nggak di kawasan Diengnya. Kalau datangnya di Dieng udah pagi, misalnya sebelumnya dalam perjalanan tripnya ini dimulai dari misalnya Jogja, ya sekitar kawasan uh, Dieng ini Wonosobo, lalu ke Diengnya hari itu juga sudah bisa menikmati kawasan Diengnya, yang kawah, danau, aneka spot, ya candi lalu nginep, nah besoknya atau malam-malam itu gitu ya kan orang biasanya naik gunung itu menunggu matahari terbit gitu ya nah gunung perahu itu recommended banget ya, anda masuk ke google googling gunung perahu itu viewnya luar biasa inspirasinya adalah menjadi sahabat bagi anak supaya dengan demikian masih bisa mempengaruhi anak-anak dengan nilai-nilai yang diperlukan dalam hidup mereka Sampai jumpa dalam inspirasi berikutnya.